Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak, Ibu, semua salam kenal. Sayang saya nggak bisa lihat, masih gaptek. saya nggak bisa lihat muka-mukanya semua. <laughs> Sama. <laughs> Sama ya? Tapi di, di akhir Bu, kita akan buka oh, gitu. semua wajah-wajahnya -wajah oh, iya, iya, iya. seperti apa. Mungkin nah. sudah cerah nanti wajahnya nah. kalau sudah di akhir acara. Nah. Alhamdulillah, tapi dengan adanya COVID kita ini ya, kita kesakulah bertambah satu kemampuan untuk bisa Zoom meeting ini jadi uh, apa jadi praktis ya bisa tetap bisa bertemu bersilaturahmi walaupun kita harus tetap stay at home uh, Baik mungkin saya sedikit sharing saja di pagi ini sebetulnya uh, tadi saya uh, disampaikan Pak Rahmat saya malu sekali itu ya saya sih bukan siapa-siapa ya hanya kebetulan lebih dulu saja ya sebetulnya Baik, mungkin eh, kita ini sudah di bulan kedua di musim pandemi ini. Saya mendengar banyak sekali teman-teman eh, di lapangan yang yang apa ya sudah mulai bosan, sudah mulai jenuh, bahkan sudah bukan lagi Bang Toyib, sudah Kong Toyib kali ya, sudah kakek Toyib saking lamanya di site ini kayaknya sudah nggak pulang-pulang ya, gitu. Tapi... Mungkin kita di sini akan membahas, akan berdiskusi bagaimana sih kita mengatasi situasi yang ya pastinya kurang nyaman ya buat kita semua. Baik saya mulai saja untuk kita berdiskusi. Mudah-mudahan bisa dilihat ya. Baik. Pandemi Corona ini sudah terjadi dari mulai bulan Maret sehingga sampai sekarang itu sudah hampir dua bulan. Dan ini tentunya menjadi stres buat semua orang. Tidak hanya pekerja di pertambangan saja, tetapi juga semua orang, bahkan ibu-ibu dan anak-anak, mereka semua rindu untuk ke sekolah, untuk main sama teman-temannya. ya. Nah kemudian eh, yang kita takutkan sekarang itu adalah bahwa stres ini menjadi menjadi berdampak kepada kita semua tidak hanya tidak hanya masyarakat umum tetapi juga yang kita karena kita berada di komunitas pertambangan ya tentu pekerja pertambangan juga mengalami eh, eh, ditakutkan akan mengalami stres baik bentuknya itu ketakutan atau fear ya atau ke kecemasan anxiety. ya ini disebabkan karena terlalu lelah ya terlalu jenuh ya overwhelming dengan dengan situasi seperti ini. Nah ini mengakibatkan orang-orang ini yang kita takutkan nanti saya akan cerita beberapa dampak-dampak yang secara psikologis maupun gangguan kesehatan yang mungkin timbul akibat terjadinya stres atau ketakutan, kecemasan dan sebagainya. Nah memang kondisi ini disebabkan Kondisi ini disebabkan karena situasi yang serba tidak menentu saat ini. Jadi kalau di Jakarta misalkan pemerintah DKI menetapkan, oh sampai tanggal sekian itu PSBB. Sama, sama halnya juga di pertambangan. Pak, Pak KTT menetapkan sampai tanggal sekian ini tidak boleh ada orang keluar masuk, tidak boleh ada crew change, tidak boleh ada yang cuti. Gitu. Nah, Mendekati tanggal semua sudah berdoa semoga dibuka semoga dibuka eh lelahnya malah diperpanjang masa masa psbb masa semi lockdownnya malah diperpanjang. Nah ini yang menyebabkan kondisi tidak nyaman tidak tidak pasti di samping juga ketakutan apakah saya ini sudah tertular apakah saya sudah berkontak dan sebagainya itu menyebabkan uh, kondisi yang tidak nyaman tentunya buat semua pekerja dipekerja tipe kerja ini terus masuk semuanya apakah manajemennya apakah si pekerjanya, semua kondisi-kondisi ini menyebabkan setiap setiap setiap personel setiap title setiap setiap personel merasakan stres akibat dari kondisi seperti ini. Nah, stres ini kalau secara ya secara diagnosa kedokteran ada yang disebut anxiety ya. Anxiety itu gelisah dia cemas, dia gelisah. Nah, kalau worry itu sampai di batas cemas dia jadi bagian dari uh, gelisah tadi ya, masih masih masih masih worry saja, masih khawatir saja. Tetapi kalau anxiety itu dia sudah gelisah, sudah cemas ya, itu. Jadi uh, jadi ada berbagai tingkatan, berbagai varian uh, gejala yang uh, menunjukkan level-level dari problem ya, gitu. Baik, ini adalah gejala dan tanda dari orang-orang yang mengalami stres ya. Jadi kalau di judul saya bilang stres kerja, sebetulnya kita membahas yang lebih sempit lagi, stres kerja akibat dari adanya pandemi ini. Yang pertama, orang tuh merasa gejalanya orang merasa stres dan dan jenuh, overwhelmed, lelah, jenuh gitu. Pokoknya udah udah bete ya kalau istilah anak sekarang. Kemudian mereka merasa frustasi Gitu. Frustasi, aduh, ini kapan ya? Saya bisa pulang. Kapan saya balik lagi ke ke ke Jawa kapan bisa mudik Dan sebagainya dan sebagainya dan orang-orang yang frustasi ini akibatnya dia menjadi irritable irritable jadi dia mudah tersinggung ke teman ke berbicara hal yang kurang menyenangkan sedikit atau biasanya kalau jog ke itu biasa aja sekarang kali ini dia tersinggung. Gitu dan mudah marah nah ini saya nggak tahu nih ya kalau level manajemen ke atas ada atau tidak ada pandemi kelihatannya mudah marah sama ya Pak, Pak Rahmat ya Ya, nah, gitu. Saya nggak tahu nih, enggak ada nggak ada COVID, tetap aja mu, eh, kalau yang irritable dan anger nih kayaknya level tertentu selalu ada ya kelihatannya gitu. Nah, tapi sekarang irritable dan angernya ini semua level. Jadi mau, uh. mau mau mau dari mulai saya yakin dari mulai Pak KTT sampai Pak teman-teman yang lainnya di di setiap pekerjaan lainnya. Sama-sama irritable-nya, sama sensitifnya soalnya um. ya merasa frustasi ya, merasa frustasi ini Ketakutan akan tertular atau takut uh, atau bagaimana kondisi keluarga di rumah atau bagaimana uh, Apa pekerjaan saya, kapan saya bisa pulang gitu ya atau secara fisik pun sudah capek juga karena Ya seharusnya sudah waktunya cuti ya gitu Baik nah yang... <tuh> Sorry yang ketiga adalah mereka tuh akan merasa cemas dan sedih gitu. Jadi kalau orang yang depresi, orang-orang yang, yang stres itu dia gampang merasa sedih gitu ya. Jadi ada Atas hal-hal yang sebetulnya pada kondisi normal dia masih bisa menahan Tapi di kondisi seperti ini dia tuh gampang gampang sedih gitu ya Terus kemudian dia merasa depresi gitu Aduh saya kok gini ya, aduh kenapa ya kok saya gini ya, kenapa kok saya pas Atau bahkan yang di rumah, kenapa kok saya pas di rumah Saya harusnya udah bisa berangkat gitu Saya pasti, pastinya semua ini terkait ya Terkait dengan financial income dan sebagainya Semua merasa stres atau di perusahaan lain mungkin ya tidak tidak saya harap tidak terjadi di area pertambangan di perusahaan lain kan ada yang sudah dirumahkan ada yang sudah di ya dikurangi jam kerja dan sebagainya itu, itu menimbulkan kecemasan pastinya ya gitu nah secara fisik secara fisik itu heart rate ya atau detak nadi itu akan meningkat ya dia cepat deg-degan nah, yang paling sering itu yang kedua adalah stomat absentee perlu apa lambungnya tuh perih gitu jadi orang-orang yang biasanya ada keluhan sakit mah nah ini frekuensinya akan lebih sering mereka akan lebih sering nyeri di ulu hati dan sebagainya ya kemudian rasa nggak enak badannya tuh kayak masuk angin terus gitu rasanya tuh nggak enak aja gitu nggak nggak itu mau massas mau pijit, wah tempat pijit semua pasti tutup ya gitu jangan-jangan tempat pijit. mau gunting rambut aja nggak bisa sekarang nih biasanya kalau lagi off Of apa ya istilahnya 6 H 7 hari kerja satu hari off itu kan biasanya biasa bisa gunting rambut sekarang tukang cukurnya pun enggak ada tukang cukurnya juga frustasi mau pulang ke Garut nggak bisa dia tetap aja di Tanjung Redep tuh kayaknya si tukang cukur ya gitu <tuk> uh, semua dok sekarang <tuk> semua ya enggak bisa ngapa-ngapain baik kemudian uh, salah satu gejala yang paling sering adalah sakit kepala Hmm. Yang tidak bisa dijelaskan. Jadi kalau biasanya sakit kepala itu di leher karena ya kebanyakan sate kambing, kebanyakan gulai, kali kebanyakan makan bebek apa ya bebek kalijo. Nah sekarang udah nggak bisa tuh makan bebek kalijo. Tapi tetap sakit kepala, cuman tidak terdefinisi ya. masih tidak tahu nih sebabnya apa kok saya bisa sakit kepala gitu ya. Baik. Terus yang selanjutnya adalah toileting. Jadi yang biasanya tidak sering apa ya dalam tanda kutip sorry beser ini jadi sering bolak-balik BAK terus gitu ya jadi ini yang salah satu juga e, sebab. nah kemudian kita menjadi e, pola makan kita jadi nggak bener jadi sedikit-sedikit ngemil apalagi yang kerja di rumah ya WFH WFHW apalagi ini deket sama istri bu goreng apa bu kayaknya Pak Rahmat nih bu ada jajanan apa nih bu bikin apa bu gitu ya Sambil nyomot nanti jalan ke dapur sambil nyomot ya. Jadi uh, uh, apa pola makannya menjadi tidak benar. Pola makannya jadi ya disebutnya unhealthy eating. Jadi nggak nggak nggak benar makannya gitu. Sering ngemil, karena kalau orang yang stres memang maunya makan terus, maunya ngunyah terus gitu ya. Nah, kemudian juga pola tidur yang penting juga. Pola tidurnya jadi nggak benar ya. Pola tidurnya menjadi tidak tidak setidak cukup atau kalaupun tidurnya lama tetapi kualitas tidurnya itu jadi tidak baik, berkurang, tidak baik ya gitu. Nah, tadi saya sudah sebut irritable. Jadi dia kadang-kadang e, apa sensitif tapi juga kadang-kadang berperilaku berlebihan gitu. Bereaksi berlebihan terhadap sesuatu, terhadap terhadap e, e, apa aksi ya, reaksi terhadap aksi itu berlebihan gitu. Nah, Kemudian ini yang bahaya adalah performance menjadi menurun atau bahkan dia menolak pekerjaan. Tambah lagi ya ini ya. Tambah satu rate lagi aduh Pak capek Pak. Wah itu supervisornya juga udah nggak bisa itu. Kamu nanti eh, apa mancal ke sana? Wah. Oh besok aja deh Pak. Ini nanti begini begini begini. Ah supervisornya juga nggak berani gitu ya. Jadi cenderung menolak pekerjaan dan performance-nya pun jadi jelek gitu. Karena Secara secara psikis dia tidak tidak apa ya, dia tidak tidak bagus, dia tidak tidak siap sebetulnya untuk bekerja, tidak fit untuk bekerja. Jadi itu performance jelek dan apa dia cenderung menghindari pekerjaan. Kemudian mereka ini ini juga berbahaya dari aspek keselamatan tentunya, dia susah buat memberi perhatian ya buat atau buat fokus pada pekerjaannya, susah berkonsentrasi. Ini yang ini yang menjadi uh, apa? menjadi uh, resiko buat kita ya bahwa pekerja ini atau kita sendiri pun mengalami kesulitan untuk berkon, berkonsentrasi, kesulitan untuk uh, fokus ya. Kemudian yang yang uh, selanjutnya adalah bahwa eh uh, jadi ya juga menghindari untuk uh, apa ya? untuk ber, ber, ber kalau, kalau zaman masih sebelum COVID itu nongkrong ya, tapi sekarang udah nggak ada nongkrong. Jadi dia menghindari aktivitas yang dilakukan bersama-sama itu ya. Jadi bahkan apakah di WA group dia sudah tidak aktif lagi, ataukah ya sekedar melihat saja yang tadinya aktif ya gitu Jadi dia menghindari e, berkelompok itu, berkomunikasi, berinteraksi. Nah yang terakhir yang kaitannya ini adalah penggunaan alkohol. Itu meningkat ya penggunaan alkohol dan yang bahaya adalah penggunaan obat-obatan mulai mengkonsumsi obat yang biasanya nggak pernah konsumsi sekarang coba minum obat penenang, obat tidur Nah mulai atau, atau saya merasa badan enggak enak, dia mulai mencoba stimulan, wah ini, ini yang bahaya ya Jadi gampang sekali untuk jatuh kepada penyalahgunaan yang merokok, tentu rokoknya lebih banyak. Yang mungkin minum, yang di, yang dimungkinkan untuk minum, dia akan minum lebih banyak. Ini yang bahaya. Nah, eh, itu adalah beberapa gejala dan tanda yang mungkin eh, tanpa kita sadari, sebetulnya di antara teman-teman kita ada yang seperti ini. ya. Baik, ini adalah dampaknya. Dampaknya yang pertama, yang paling penting adalah tentunya, menimbulkan gangguan kesehatan yang sifatnya perlahan-lahan kronis perlahan-lahan bukan sifatnya akut jadi perlahan-lahan tidak kita sadari tadinya mungkin eh, hanya nambah ngemilnya hanya hanya tidurnya yang berantakan tetapi lama-lama ini menyebabkan gangguan kesehatan dan ini timbulnya perlahan-pelan nanti berkumulasi di satu waktu tapi terjadinya secara lama ya mungkin berselang bulan ini nanti di bulan ketiga dan seterusnya. Nah, kemudian yang yang kedua adalah gangguan pada kesehatan mental. Nah, ini yang juga yang penting. Jadi, yang tadinya orangnya nyantai, tadinya orangnya enak, tiba-tiba sekarang dia menjadi orang yang irritable, suka marah, gampang tersinggung, kemudian dia juga Uh, apa ya kalau ngomong gak enak gitu ya itu itu dari sisi mental itu uh, dia ter, sudah mulai terganggu nah tentunya tadi yang sudah saya sebutkan juga yang ketiga adalah dampaknya konsumsi alkohol rokok atau bahkan mungkin obat-obatan itu akan nambah ini ini sudah pas sudah sudah apa ya selalu ya menjadi efek dari itu dan yang terakhir yang tentunya ini adalah apa ya areanya kita adalah tentunya terjadi bisa terjadi dampak pada kesehatan dan keselamatan selama bekerja ini yang kita takutkan ini yang harus kita cegah ini yang harus kita lakukan sesuatu ya bahwa kalau orang tidak konsentrasi kalau orang dengan tidak siap mental kerja tidak siap fisik untuk bekerja tentunya bisa berakibat menjadi resiko tersendiri untuk terjadinya hal yang tidak kita inginkan. Baik, saya lanjut. Setelah tadi kita berbicara latar belakang terjadi, kenapa terjadinya stres kerja, kemudian kita juga berbicara apa sih tandanya, tanda-tandanya secara fisik maupun secara mental, tanda-tandanya orang yang mengalami stres kerja. Maka sekarang kita masuk ke dalam bagaimana sih kita menanganinya. Ya, jadi ada ada beberapa sorry ada beberapa uh, uh, uh, aspek penanganan, yang pertama secara individu, kedua secara uh, psikologi, individu maksudnya di sini adalah aspek kesehatannya secara psikologi, yang kedua, yang ketiga secara sosial, bagaimana kita menangani, yang keempat nanti saya akan uh, akan lebih banyak berdiskusi, lebih banyak membahas yang terkait dengan kesehatan kerja. Baik, yang pertama, ini sorry saya typo, aspek penanganan medis individu. Jadi kalau saya ambil dari beberapa referensi, yang pertama tentu dari WHO, yang sebelah kiri yang warna biru, itu dari WHO. WHO bilang kita tetap harus berkomunikasi, harus tetap bersosialisasi, ya yang gambar HP itu. Kemudian yang kedua, pastinya kita harus memperhatikan pola makan, karena makanan yang baik itu tentunya akan menjadi dasar untuk Eh, apa namanya untuk mental yang baik juga ya kemudian eh, kemudian ada juga kita juga harus menjaga eh, jangan menghindari minum kemudian kita juga ha, nah yang gambar TV itu adalah bahwa kita harus bisa menyaring media menyaring informasi dengan dengan eh, baik gitu artinya kita masih harus cukup cukup aware ya dengan Informasi kita harus informasi itu kita harus cek apakah ini benar atau hoax aja Mana yang benar Mana yang benar dan sebagainya jadi kita jangan informasi yang hoax itu menjadi kita tambah frustasi tambah stres nanti Ya gitu nah yang ke, yang di tengah itu adalah lebih ke secara medis ya Ada dari tidurnya jadi dia dia memba, dia membahas ini yang kedua ini saya ambil dari referensi dari Asosiasi Kesehatan di Amerika, bahwa sosialisasi itu mendukung 51 persen pencegahan e, stres. Jadi kalau kita bersosialisasi, 51 persen itu tercegah sebetulnya. Kalau kita tidur dengan baik, 50 juga tercegah. Kalau kita melakukan physical activity, artinya kita tetap bekerja, kita tetap atau kita berolahraga, ini, ini e, apa, mendukung 44% untuk terjad, terhindar dari stres. Kemudian kalau kita bermeditasi, entah meditasi keagamaan, entah meditasi kesehatan, misalkan dengan yoga, dengan ya dengan tafakur mungkin ya itu, itu kita akan 30% terterdukung oleh terhindar terhindar dari itu ya dari stres. Nah, yang di samping sebelah, yang paling sebelah kanan ini juga dari salah satu institusi kesehatan di Amerika, bahwa yang pertama, tentu sama seperti tadi, ya, tidur cukup. Kemudian, yang kedua, makan, tetap menjaga pola makan. Yang ketiga, berolahraga. Yang keempat, itu adalah yang keempat, itu adalah apa namanya, bersosialisasi. Jadi, tetap. Jadi kalau kita lihat dari tiga-tiga institusi ini sama-sama e, poinnya adalah bahwa tetap kita harus bersosialisasi jadi kalau orang stres biasanya kita kalau ada masalah kalau stres kalau curhat itu agak lega ya Pak Rahmat ya saya nggak bisa lihat sorry mukanya yang saya bisa lihat cuman Pak Rahmat jadi yang diajak ngomong Pak Rahmat aja ini <laughs> jadi kalau kita kalau kita eh, apa namanya? Kalau kita lagi ada masalah, banyak pikiran, ada yang diajak ngomong itu udah sedikit terilis ya gitu stresnya. Jadi yang yang poinnya adalah itu bahwa secara medis bahwa kita bahwa kita perlu untuk ber, apa ya? Kalau dalam istilah eh, kedokteran dulu ada ventilasi gitu ya. Jadi ada pengeluaran dari eh, eh, apa mas, eh, paling tidak kita merasa lega gitu sudah cerita sosialisasi ada-ada tempat curhat kemudian yang ke, meskipun tidak teman curhat belum tentu men, me, apa ya, menyelesaikan masalah atau bahkan teman curhat biasanya tambah masalah tuh yang kedua yang kedua adalah bahwa tetap menjaga pola makan pola tidur dan yang ketiga tetap berolahraga yang keempat ya tetap eh, apa namanya tetap Tetap memperhatikan hal-hal yang dianjurkan selama masa pandemi ini ya, tadi di situ ada cuci tangan, di rumah saja, jaga jarak dan sebagainya. Jadi itu itu penting secara medis ya, jadi kita secara medis juga secara aspek kesehatan kita tidak tertular gitu itu juga membuat kita uh, nyaman dan yakin bahwa kita tidak tertular itu juga membuat kita ya confidence ya bahwa oke okay, saya ini sehat saya oke okay, gitu ya itu baik saya lanjut yang kedua adalah aspek psikologi nah saya ambil dari dua referensi yang pertama ini dari dokter fatwa doktor fatwa uh, beliau menyatakan uh, dari sisi psikologi bahwa yang pertama uh, seseorang itu harus punya pengetahuan yang cukup jadi kalau dia punya pengetahuan yang cukup, dia tidak akan takut berlebihan. Dia tidak akan cemas berlebihan. Yang kedua, dia perlu tahu kondisi tubuhnya sendiri itu seperti apa. Oke, dia tadi dia yakin bahwa dia sendiri tidak apa-apa, keluarganya mungkin juga tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, dari situ dia akan bisa me, me, apa ya? menjaga e, attitude-nya, sikapnya atau e, menjaga kegiatannya, perilakunya gitu ya. Itu yang ketiga. Nah, dari ini dari National Center untuk orang-orang veteran. Ini dari Amerika juga. Jadi dia bagaimana memanage stres selama yang terkait dengan Covid-19. Jadi yang pertama meningkatkan rasa rasa aman. Nah, nanti ini mungkin di sesi berikutnya gimana sih meningkatkan rasa aman. Yang kedua, kita menurunkan, mengurangi kecemasan dengan berbagai kegiatan yang sehat yang membuat kita lagi-lagi merasa aman, selamat gitu ya. Yang ketiga stay connect, tetap terhubung, tetap ter, ter uh, tetap berkomunikasi dengan semua orang gitu. Uh, mungkin kalau kalau di pertambangan yang ditambang tetap komunikasi dengan keluarganya. Jadi ini mungkin yang harus kita lakukan ya para supervisor, para manajemen bagaimana supaya ini walaupun nggak bisa pulang sinyalnya tetap kuat nih. Jadi bisa apa-apa, nggak bisa WA atau bisa Zoom kayak kita sekarang. Bisa lihat anak, bisa lihat Simbah ya. Kan kata Simbah itu kan nggak usah pulang. Yang penting apa? Yang penting kirimannya yang mudik ya gitu. Itu uh -huh. Lagi lagi trending itu ini lagi viral. <laughs> lagi viral. <laughs> lagi viral. Nah yang ke- oh, yang keempat Mengingatkan waktunya kurang. Uh, sepuluh menit lagi ada ya, oke okay, baik-baik yeah. ya jadi uh, kurang lebih sebetulnya secara psikologis uh, hampir sama ya bahwa kita ini tetap harus bersosialisasi harus tetap ada komunikasi dan yang yang dan kemudian kita juga merasa tadi merasa uh, aman selamat baik saya lanjut dulu deh karena yang terakhir nanti yang kesehatan kerja baik ini yang untuk keluarga ya jadi Orang yang uh, si pekerja ini, dia perlu tahu bahwa orang yang dia ya, yang dia sayangi keluarganya itu dalam keadaan uh, aman, dia bisa berkomunikasi. Kalaupun keluarganya sakit, dia tahu obatnya ada. Jadi kalau kita punya keluarga yang sakit, tetapi kita tahu obatnya nggak ada, obatnya susah, nah itu itu juga membuat kita stres pastinya, ya termasuk mungkin kita tahu bahwa di rumah walaupun saya ini sedang ada di Tanjung Redeb, Tanjung Tabalong, di Teweh atau di mana ya di, di di di Manado di Sumatera bahwa bahwa kita ini tahu keluarga di rumah itu cukup makanannya cukup tidak sulit mencari makan makanannya terpenuhi gitu ya itu menjadi kenyamanan juga buat kita ya oke okay, baik Nah ini yang aspek komunitas pekerja. Jadi ini nanti yang mungkin eh, yang terkait dengan kesehatan kerja. Bahwa penanganan untuk komunitas pekerja ini target populasinya tentu pekerja di area area kerja pertambangan. Kemudian pengelolaan stresnya ini tentunya dengan pendekatan kesehatan kerja. Dan dari empat pilar kesehatan, yaitu promotif, preventif, eh, kemudian penanganan medis dan rehabilitatif, kuratif dan rehabilitatif itu dari empat tentunya kita memilih yang promotif preventif ini yang paling saya uh, selalu ulang-ulang dari dulu walaupun tidak terkait covid selalu promotif preventif jadi kalau bisa uh, lebih hemat lebih cost efisien jangan uh, jangan ambil yang pakai duit ya gitu apalagi zaman sekarang ya yang duitnya susah Kemudian yang keempat bahwa stakeholder dari kegiatan ini adalah keseluruhan, bukan hanya tim medis, bukan hanya tim safety, te, tapi juga manajemen dan karyawan itu sendiri. Jadi kesemuanya ini harus terlibat, harus terkait. Baik, ini mungkin yang eh, yang eh, praktek di lapangannya seperti ini. Jadi seperti biasa, ini yang di sebelah sini adalah elemen dari OH. Mungkin bisa lihat ya, ada HRA, risk assessment, ada health surveillance, ada health promotion, dan medical emergency response. Nah, kalau kita bicara tentang HRA, yang pertama adalah kita harus memapping, memapping populasi orang tanpa gejala. Nah, ini harus kita punya datanya. Bagaimana cara memappingnya? Alatnya apa? Questionnaire. Jadi, ini semua. Dan karyawannya harus jujur, manajemennya harus uh, rela siapin waktu, HSE maupun medik ini harus uh, uh, aktif melakukan ini. Jadi kita orang-orang tanpa gejala inilah yang menjadi silent uh, silent risk ya uh, resiko yang yang ter, te, tidak terlihat gitu. Jadi ini mereka yang harus kita kita mapping. Kita harus tahu persis siapa sih OTG ini gitu ya. Kemudian itu dengan kuesioner. Kemudian kita juga harus melakukan mapping yang high risk. Yang mana yang high risk? Yang orang-orang yang dengan diabetes Jadi e, HSE dan HR, medik, dokter harus tahu persis karyawan dengan diabetes di area kerjanya Kenapa diabetes? Karena orang dengan diabetes lebih mudah terinfeksi COVID Pun apapun e, infeksinya, apakah apakah TB atau apa Tetapi kan kenapa? Karena orang yang diabetes itu manis, banyak gula Bakteri itu gampang tumbuh gitu, ya. Nah, eh, diabetes, orang-orang dengan diabetes, orang-orang dengan obes, dan orang-orang dengan EKG jelek. Ini, ini masing-masing HSE, medik, dokter harus punya datanya, database-nya harus punya. Kemudian dari top ten, data dari top ten, orang-orang yang bolak-balik datang dengan eh, batuk pilek. Dengan ISPA, orang-orang yang bolak-balik dengan gastritis, orang-orang yang bolak-balik dengan e, sakit kepala dan sebagainya, itu harus punya datanya. Kenapa? Karena orang-orang inilah orang-orang dengan resiko. gitu. Re, e, gejala atau e, masalah di COVID ini kurang lebih sama seperti orang-orang top 10 itu. Orang-orang dengan ISPA, orang-orang dengan gastritis, itu, itu sama. Sehingga sehingga nanti jangan sampai kita menganggap dia batuk pilek biasa, ISPA biasa. Oh, sekarang musim hujan, biasalah. Oh, sekarang musim musim hujan biasalah demam padahal itu sudah demam dengan corona. Ini ini yang harus kita harus kita pastikan. Jadi data ini sangat penting harus dimiliki sehingga kita juga mempersempit memperkecil area yang harus kita observasi gitu. Jadi nanti jangan-jangan dokternya yang yang frustasi Dokter stres dulu banyak banget ya Pak kerjanya gara-gara ada Covid. Wah, nanti enggak lama terus kabur deh dokternya. Untung enggak ada pesawat sekarang. Kalau ada pesawat dokter udah kabur duluan dari site. Nah, jadi eh tadi orang yang ketiga adalah orang dengan kelompok khusus. Orang-orang yang dengan asma, orang-orang dengan TB atau fungsi ginjalnya jelek. Kenapa? Karena sikuman corona ini paling suka menghinggap di paru dan di ginjal. Jadi orang-orang dengan asma, TB dan fungsi ginjal ini dengan faktor risiko lebih ya, ini juga harus punya. Yang terakhir tentu yang kaitannya dengan yang sedang kita bicarakan adalah orang dengan kelompok keluhan stres. Jadi orang-orang yang memang sudah itu stres bakat juga ya. Ada orang yang gampang stres, panikan ya, biasanya ibu-ibu nih. Ya, termasuk saya ada apa apa gampang panik ada apa apa stres ya itu itu, itu dia paling gang, paling rentan juga kalau ada pandemi ini itu itu dokter harusnya jadi nanti keluarannya adalah keluarannya adalah database database ini berdasarkan database ini kita bikin rencana kerja oke orang yang dengan diabetes mau diapain orang yang dengan asma tb mau diapain bagaimana cara observasinya itu nanti yang dibicarakan dimitingkan oleh dokter dan hse dengan dan disampaikan ke manajemen ini loh Pak, plan saya seperti ini, mereka mau diginikan, mau diginikan, jam kerjanya harus begini begini. Itu itu yang yang menjadi rencana kerja. Nah, kemudian lanjut setelah risk assessment seperti biasa kita lanjut ke yang selanjutnya adalah health surveillance. Health surveillance kita melakukan screening. Screening biasa, screening sih sudah, sudah, sudah pasti ya suhunya, untuk melihat apakah dia sedang demam, keluhannya, atau gejala lain. Ini dokter ataupun medik dan database. Tentunya orang-orang dengan gejala ini, dengan kumpulan gejala ini harus kita observasi, dikonfirmasi, dia pastikan apakah dia COVID atau bukan. Kalaupun bukan COVID, ya harus segera dilakukan pengobatan, medikasi, obat medis, supaya dia... E, tidak masuk kelompok resiko. Jadi orang yang dengan batuk pilek tentu dia lebih gampang karena saluran nafasnya sedang e, tidak fit tentu dia lebih gampang. Jadi dia harus di diberikan obat. Nah yang yang kaitannya dengan stress kerja orang screening kita lakukan dengan o -O untuk orang yang ada keluhan atau gejala dampak ini hanya bisa e, e, dok, bukan hanya bisa dokter ya artinya dokter punya sedikit pengetahuan lebih ketimbang yang lainnya untuk melihat apakah stresnya ini stres biasa stres karena target tidak tercapai atau stres karena ketakutan atau karena situasi pandemi ini ya jadi dia bisa begitu dan orang ini perlu ada satu program employee assistant program biasanya namanya atau pendampingan ya biasalah hanya kalau di pertambangan nih Uh, yang ada program pendampingan ini biasanya untuk AIDS, ya. Jadi, ada, ada, ada program pendampingan, tapi ini juga harus ada pendamping. Jadi, orang-orang dengan dampak kejiwaan itu perlu punya teman buat tadi, buat dia ventilasi, buat dia curhat, ya, supaya dia tidak, tidak ber, bertambah dampaknya. Nah, yang ketiga adalah health promotion. Health promotion itu edukasi, edukasi jadi menggunakan alatnya semua media, apalagi sekarang. Gue, Uh, kita sering pakai ini apakah Zoom ini ataukah WhatsApp group. Jadi ini yang paling paling sering biasanya ini WAG ini WhatsApp grup. Nah, dan yang paling penting uh, manajemen atau HSE HR medik dokter ini harus tahu atau harus memberikan positif uh, input positif uh, positif info. Positif info itu sangat penting. Jadi kalau kita setiap hari melihat data, oh ini sudah sekian, oh ini sudah sekian. Kita lihat data hari ini, oh ini pasiennya nambah lagi ya, pasiennya nambah lagi ya, gitu. Nah, dokter atau perawat harus memberikan di atau HSE atau management lainnya, harus memberikan info positif. Oke, okay, Pak, ini bertambah, tetapi yang bertambah ini kan belum tentu, belum tentu ber gejala gitu ya harus info yang positif atau oh ini bertambah tapi lihat dong kurvanya kurvanya itu sudah mulai uh, datar nantinya mudah-mudahan dengan ini perhitungan itu jadi jadi selalu in, muatan yang positif itu harus selalu diberikan dan seharusnya balance gitu balance kalau kita mau awasi semua wa group tidak bisa tetapi kita harus uh, bisa join artinya bisa memberikan in, uh, muatan positif supaya itu men, men, men, apa ya mengubah pola pikir akhirnya mengubah perilaku. Eh, edukasi ini memang tidak mudah. Hal ini sudah edukasi PHBS itu sejak dulu tahun berapa ya? Saya pernah ke, ke, ke beberapa area pertambangan, tempat Pak Ade, tempat ke Pak ke yang lain-lainnya itu sudah dimulai PHBS cuci tangan itu harus bahkan ada sanksi kalau saya nggak salah nanti boleh tanya Pak Ade, ada sanksi kalau kalau mau masuk ruang makan tapi tidak cuci tangan gitu. Bahkan kalau nggak salah dulu itu Pak Ade, Pak Dade itu mau bikin uh, semacam questionnaire, gimana sih orang, berapa sih, apa iya dia cuci tangan atau tidak. Pokoknya itu akan di, di, dianalisa gitu, tapi ya mudah-mudahan sudah, sudah dibuat nanti minta di-share. Nah, mengubah perilaku memang sulit, tetapi Mungkin ini Corona menjadi apa ya Covid ini menjadi trigger supaya kita berubah perilaku secara dipaksa. Jadi mau nggak mau nantinya sesudah walaupun ini sudah lewat kita tetap terbiasa untuk cuci tangan, ya tidak tidak tidak tidak hanya pas keluar masuk rumah itu mungkin sudah tidak perlu tetapi Sebelum makan setidaknya atau kita juga tidak gampang pegang-pegang mulut, pegang-pegang hidung, mata dan sebagainya. Kalau tangan kita kotor, mudah-mudahan itu mengubah perilaku kita dengan terpaksa. Dan eh, transparasi, edukasi yang transparan oleh dokter itu membuat, eh, diharapkan itu membuat stres rilis. Jadi Si dokter akan ngajak ngomong, akan edukasi personal ke pasien bahwa oke okay, ini sebenarnya seperti ini. Dia akan mengajarkan, mengedukasi. Sehingga pasien itu lebih lebih ter, uh, lebih ter terbuka dan dia lebih nyaman, lebih, lebih, lebih masuk di pola pikir. Dok, mohon maaf ya. kami selang nih waktunya. Ya, ya baik-baik Se Pak. sepertinya masih ada slide yang cukup penting untuk ditampilkan. Uh, saya kira Terus ini yang terakhir. Ini okay, sudah baik. yang terakhir Pak. ya. ya. Baik, mungkin sudah atau sudah. Atau masih bisa satu satu lain lagi Pak Oke silakan silakan <laughs> ya, dok baik, Satu ya. lain lagi sorry ya ini mungkin ya. menit saja baik yang terakhir yang yang yang cukup penting juga adalah emergency response plan Nah ini kalau kemarin kita mau IFSC tapi nggak jadi ya kalau nggak salah karena ada wabah ini nah ini menjadi uh, area pembelajaran yang penting juga tentunya karena karena E, apa namanya, semua semua elemen dari MRP ini diuji pada saat ini. Apakah alatnya cukup, apakah orangnya mumpuni, apakah sistem komunikasi kita sudah cukup baik pada saat kondisi terpisah-pisah mobilisasi susah, apakah prosedur kita sudah melingkupi untuk, untuk e, kasus corona ini, dan apakah public relation kita siap untuk menyampaikan informasi bahwa di antara teman kita ada yang positif termasuk nanti prosedur apakah kalau di rapid jadi semua sekarang teriak saya mau rapid mau rapid mau rapid begitu ada positif langsung pusing apakah perlu di lockdown satu tambang kan tidak bisa nah hmm. ini yang prosedur ini yang harus yang diuji dan harus dilakukan tapi nah, PIC-nya tentu tim ERT ya Nah, luarannya tentu tim IRT atau sistem MRP ini akan menjadi lebih mumpuni untuk menangani wabah dengan segala keterbatasan. Tidak bisa mau beli mau beli barang, mau beli obat, mau beli masker saja maskernya ada tapi nggak bisa dibawa ke Kalimantan. Adanya maskernya di Jakarta, ya itu. itu menjadi bagaimana sih kita melakukan pertolongan tapi dengan serba keterbatasan gitu ya? Nah, yang yang e, selanjutnya adalah kalau kalau terjadi kasus serangan. Nah, orang-orang dengan e, sorry dengan bakat gangguan kejiwaan, kalau ada trigger atau ada peristiwa yang membuat dia me, menyudutkan dia itu bisa menjadi penyebab dari e, serangan ya atau menjadi penyebab e, dalam menanggulangi kumat kalau orang-orang awam bilang itu baru kelihatan kalau ada serak kalau ada kondisi yang tidak menyenangkan itu kemudian dia akan kumat tentunya obatnya adalah obat medis. Nah, ini dokter harus tahu, ini termasuk MRP makanya. Apakah dokter cukup punya obat? Apakah tim ERT bisa? Ini pasti karyawan dalam keadaan eh, apa kumat ini mau diapain ini nah, dia berteriak, dia lagi pegang alat, kemudian dia serangan, itu bagaimana kita menanganinya dan tentu di tanganinya harus tertutup observasi medis dan psikologi mungkin itu Pak saya Hah? slide saya luar biasa <laughs> cukup ya. memberikan insight tersendiri buat kita semua dok ini tentunya ya. baik dok ini kayaknya cukup banyak pertanyaan kenapa oh, saya kejar-kejar iya. kena sementara kalau saya lihat di layar question and answer sudah ada uh, tujuh penanya dok kami persilahkan mungkin Dokter Prisila masuk ke question and answer-nya Dok. Pertanyaan pertama dari Bapak kita dari salah seorang pendiri APKPI Pak Sunarto Swito dari ini dari Lombok ya dari uh, yang tadinya nyumon sebelumnya sekarang aman aman aman aman ya jadi aman, aman Pak, aman juga Pak, juga ya. Pak Rahmat. Ya, oke. Okay. Ya, Maaf sorry, sorry. nih, putus sebentar tadi. Oke, okay, Pak yeah, okay. oh, ya Silakan, Dok. Hello. Dijawab. Baik, Pak. Jadi aktivitas uh, khususnya untuk yang uh, aktivitas kan sebetulnya banyak sekali ya Pak ya. Tapi khusus untuk untuk uh, kaitannya dengan topik kita hari ini yaitu stres itu, tentunya di samping aktivitas fisik juga harus ada tadi yang namanya pendampingan, Pak atau yeah. paling tidak employee assistant program ya ini bisa macam-macam bisa ada diskusi kelompok bisa ada uh, pakai whatsapp group misalkan seperti itu yang jelas ada satu fasilitas yang memediasi karyawan ini bisa bisa saling berkomunikasi bisa saling atau bisa curhat ya atau si dokter dan tim medis atau salah satu HR atau kalau ada psikolog di perusahaan ini bisa bisa berkomunikasi secara langsung ini ini yang paling penting pak jadi itu aktivitas jadi pasien tadi yang tadi yang beberapa kali ditekankan oleh para ahli adalah bahwa dia bisa bersosialisasi dia bisa mengeluarkan unek uneknya dan dia juga bisa tetap berkomunikasi dengan keluarga. Itu juga penting, itu meminimalisasi. Tapi kalau memang sudah terjadi gejala atau hmm? terjadi masalah, paling tidak dia bisa berkomunikasi dengan si dokter, gitu Pak. Sudah ada tanda-tanda ya, udah mulai stres ya, gitu Pak. Ya, terima kasih dokter. Memang itu yang rencana kita lakukan juga kan, ada yang di istilahnya di isolasi mandiri, tapi di hotel gitu kan, kan yang paling... Paling uh, paling efektif adalah anggaplah mereka di bawah tempat parkir, kemudian gerak-gerak badan sederhana gitu kan, nah. gitu. itu paling Mungkin efektif. tambah uh, diskusi kelompok ya pak ya. Bisa melihat. Kenapa? Ditambah diskusi kelompok jadi orang-orang yang di tempat isolasi itu dikumpulkan dengan tetap memperhatikan nah. jarak, kemudian diberikan satu Ya, eh pemat, apa bukan bukan materi ya paling tidak bisa berinteraksi ya, ya gitu apa ya, ya, kegiatannya gitu. Ya, ya oke. Okay. Mm -mm. Itu memang rencana kita lakukan, Dok, yeah. ya. Oke, okay, sip. Baik. Makasih, Pak. Pak Sun. Yang kedua, Dok, Terima. dari Pak Agung Budiarto Budiarto. Pak. kira-kira peserta bisa membaca ini enggak ya question and answer-nya? Kalau enggak bisa, mungkin dokter bisa bacakan terlebih dahulu, Dok, pertanyaannya, takutnya mereka. mereka bingung. Ya, saya bisa, bisa pak, saya bisa pak Rahmat, ada sekitar 6 saya bisa baca ini semuanya. Oh bisa ya, ya Pak Sun ya. ya. Oke, kalau peserta yang lain bagaimana bisa enggak? Karena mungkin uh, bisa enggak? Oh iya. Saya cuma dua, dua pak. Oh, Hanya dua. Okay, baik, kalau ya dari Pak Yasun, uh, silakan dok. Uh, baik, kalau saya lihat uh. ini pertanyaannya pada dasarnya uh, ada adanya perubahan pola tidur ya Pak ya gitu ya kalau malam merasa gak bisa tidur tapi pagi tetap segar gitu kemudian uh, ya kurang lebih seperti itu jadi ada gangguan apakah sebelumnya juga seperti ini atau berubah ya Pak ya Pak Agung, Agung ya sebentar Pak Agung kami anjir dulu Oke okay, baik jadi ceritanya Pak Agung ini ya menceritakan bahwa uh, adanya perubahan at home, tidur ya, ya. ya tidak bisa tidur. Anehnya waktu ke kantor malamnya segar. bisa segar tidurlah bisa tidur, tapi waktu kembali lagi nggak bisa tidur lagi gitu ya, ya. waktu stay at homenya. Gitu. Pada dasarnya ada ada dua ya Pak ya. Apakah apakah ini adalah Apakah ini adalah memang kebiasaan dari-dari dulu seperti ini gitu tapi karena sekarang bekerjanya dari rumah jadi merasanya ini uh, sesuatu yang uh, Apa sesuatu yang berbeda gitu tetapi kalau memang ini kebiasaan dari dulu uh, Ataupun sebetulnya ini baru terjadi uh, Ini pada akhirnya akan menimbulkan gangguan kesehatan Pak gitu karena Biar bagaimana, pada saat kita tidur itu terjadi pemulihan organ, sel, semuanya itu terjadi permulihan gitu Pak ya. Nah, kalau pemulihannya itu kurang, waktu untuk sel-sel memperbaiki, waktu itu kurang, pada akhirnya nanti akan terjadi gangguan kesehatan. Meskipun sekarang masih merasa fit, masih, itu, masih merasa oke, okay, tapi eh, eh, seharusnya ini bisa diperbaiki gitu Pak. Jadi tetap... Ya tetapi tetap perlu waktu tidur yang cukup ya waktu tidur yang cukup kan katanya 8 jam tapi oke okay lah 6 jam asal kualitasnya sudah cukup baik kualitasnya baik ya Nah apakah malam tidak bisa tidur kemudian diganti siang itu masih lebih baik daripada daripada tidak tidur sama sekali itu tidak tidak boleh itu tidak bisa jadi biar bagaimana badan itu perlu waktu untuk Eh, uh, uh, apa recovery. ya? Untuk memperbaiki. Recovery, recovery, recovery, Ya, itu ya, Pak Agung. Mungkin cukup jelas, Pak Agung. Uh, pertanyaannya: halo, ada kedengar Pak ya? Ya, dengar, Pak dengar, Gun. Pak, dengar. Oke, okay. uh, gini, Dok. Jadi, sebelum, sebelum saya... apa? Uh, PSBB ini enggak, enggak tidur biasa, Dok. Enggak ada masalah, tapi setelah uh, stay at home ini. Jadi berubah gitu, jadi berubah. Tapi karena saya memang so, orangnya suka beraktivitas ya dok ya. Ma, pa, pa, apa itu, Pak itu aktivitas segala macam gitu. Nah ini kan aktivitas pekerjanya kan berkurang. Ya, sehingga mempengaruhi pola tidur yang tadi itu. Nah kemarin waktu kerja, seharian, pulang tidurnya kembali normal lagi dan dan kualitas gitu. Oh, apa, okay, apa yeah. ah, jadi gitu jadi bukan, yeah, bukan yeah. karena kebiasaan karena perubahan kebiasaan aja kelihatannya ini pak ya yeah. gitu iya yeah, yeah. itu nah caranya supaya saya bisa kembali normal lagi gitu, <laughs> gitu. memang uh, sebetulnya badan kita itu sangat ini loh sangat apa sangat beradaptasi ya sangat mudah beradaptasi gitu ya Lama-kelamaan sebetulnya sih nantinya akan bisa bisa kembali normal lagi, kayak jet lag lah gitu ya Pak ya. Tadinya biasa keluar rumah, kemudian ini nggak keluar rumah gitu kan. Nah pada saat keluar rumah tuh merasa badannya merasa nyaman karena sudah kembali kembali normal lagi, merasa capek, habis berpergian kemudian tidur. Ya ini proses pembiasaan sih sebetulnya kayak jet lag ya, kayak merasanya kita di rumah tuh nggak capek gitu kan, jadi ya nggak tidur. Uh, Mudah-mudahan ini belum suatu gejala kesehatan ya, jadi enggak nggak masalah gitu. Ya, makasih dok. Ya. Oke okay, baik, Pak Agung terima kasih. Bu Brazil, kayaknya ini waktunya karena terbatas. Sebenarnya ada banyak pertanyaan lagi, ada sekitar tujuh pertanyaan lagi. Tapi kami berikan satu pertanyaan saja untuk dijawab. Yang lain mungkin kita akan keep mungkin by offline baik. ya, dok, yang nanti. Ya baik baik, ya, baik. Tanya ya, karena waktunya memang sudah. Uh, uh, sudah terbatas. Kami persilakan, dok, ini pertanyaan berikutnya adalah dari Anonymous Attendee. Siapa nih Anonymous Attendee? Menyebutkan nama, pak. Nggak menyebutkan nama. Mungkin kami bisa tahu siapa ini pak? Tidak ya. Atau mungkin karena ini pertanyaan dari orang yang dia tidak mau menyebutkan namanya, lebih baik kami skip up ya dok ya. ya kami ya. akan berikan kesempatan untuk penanya yang menunjukkan jati dirinya. Mohon maaf untuk yang di situ mencantumkan namanya anonymous attendee terpaksa kami skip up karena kami berikan kesempatan untuk penanya berikutnya saja dari Pak Haji Sapari ini rupanya Dr. Price apakah kondisi sirkulasi ventilasi ruang ber AC exhaust fan atau underground ventilasi juga mempunyai pengaruh signifikan atas penyebaran virus COVID? Ya uh, ini ada beberapa pertanyaan yang kurang lebih sama ya gitu jadi uh, Sebenarnya virus itu tidak sekali lagi dia sampai saat ini belum terbukti bahwa dia airborne. Jadi tidak menular di tidak berada di tidak menular lewat udara. Tapi dia lebih menular lewat droplet. Makanya kita harus pakai masker supaya kita pakai masker supaya menghindari terkena langsung droplet ya gitu. Jadi pengaruh langsung tidak Pak gitu. Tetapi Ventilasi yang jelek tentunya mempengaruhi kualitas udara yang jelek. Kualitas udara yang jelek membuat saluran napas kita juga lebih rentan sehingga kalau kita sampai terkena virus itu secara droplet itu menyebabkan kita lebih lebih beresiko untuk terkena. Mungkin itu ya gitu. Tapi kalau di rumah sakit itu memang pasien positif berarti udaranya memang perlu harus lebih dijaga ya gitu karena memang lebih terkumulasi lebih itu. itu. Yang kemudian saya lihat juga ini pertanyaan bagaimana pengendalian hidden risk itu uh, di puasa dokter akan memeriksa pak pasien tadi saya bilang populasi OTG ini dokter akan melalui kuesioner melalui pemeriksaan dia akan menganalisa secara keseluruhan mana nih orang-orang yang beresiko gitu ya pak ya dan baik dari kuesioner maupun pemeriksaan uh, fisik kemudian screening. Uh, Screening apa ini ya screening screen-screening test. rapid rapid test itu untuk periksa antibody ya secara secara sederhana aja saya jawab ya secara singkat ya iya dok. Uh, rapid, dok rapid test jadi pemeriksaan pemeriksaan untuk uh, apa namanya untuk covid ini ada dua memang antigen antigen itu kumannya kayak kalau hepatitis itu HBSAG kumannya kuman yang diperiksa antigen makanya dia diambilnya di lokasi di mana kuman berada di di belakang e, tenggorok sini ya, dia di saluran nafas itu pakai dioles pakai kayak cotton bud dioles diambil nah itu itu antigen itu swab ya itu yang disuruh PCR test, swab. Ya. Yang, swab yang ya. kita kenal swab test ya dokter ya, ya swab itu bisa waktunya bisa kapan saja ya ke, begitu dia ada gejala berarti dia seharusnya kumannya ada yang kedua yang kedua, pemeriksaan antibodi. Antibodi itu kekebalan tubuh kita, imunitas kita, atau kalau kalau hepat, setaranya hepatitis itu anti HBS. Jadi, itu apakah badan kita sudah membentuk kekebalan antibodi? Nah, makanya antibodi ini terpengaruh oleh waktu. Kalau waktunya belum cukup, dia badan kita sebenarnya sudah terinfeksi, tapi belum membentuk kekebalan, jadi belum cukup waktu. Nah, ini yang suka false negatif. Makanya dibilang PCR lebih atau antigen lebih, lebih lebih tepat ya iya tapi antibody sebenarnya untuk screening antibody bagus jadi antibody itu lebih antigen ini lebih sensitif antibody lebih apa lebih luas cakupannya gitu Ya, itu, uh, itu untuk pemeriksaan. Kemudian kalau kita karyawan kita positif COVID-19, apakah krisis manajemen belum perlu ya Pak ya? Cukup MRP aja. Kalau ada yang positif, tentu kita akan arahkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, kemakuan pelaporan dan sebagainya. Untuk yang lainnya, kita kalau kita bersebelahan pun dengan pasien COVID sebenarnya belum tentu kita tertular. Kalau dropletnya dia tidak masuk ke kita, itu tidak. Makanya kita harus pakai masker Aster. gitu ya. Jadi belum belum perlu saya kira untuk krisis manajemen ya gitu cukup cukup untuk apa preventifnya saja. Bagaimana perlakuan karyawan terhadap keluarga? Kalau kita pulang pergi, kalau karyawan kalau si karyawan ini karyawan rumah sakit itu tentu ada perlakuan khusus. Tapi kalau karyawan tidak bekerja di rumah sakit artinya risikonya rendah ya sebetulnya tidak perlu ada uh, perlakuan khusus juga untuk anak atau istri di rumah ya tetap. Yang yang standar ya Pak, ya tetap menjaga kebersihan, uh, jaga, pakai masker dan sebagainya, cuci tangan dan sebagainya. Pulang pasti harus cuci tangan, mudah-mudahan nanti setelah COVID pun tetap pulang ganti baju, bajunya bekas lumpur, bekas apa taruhlah di luar dicucian, jangan langsung memegang istri, megang anak, waduh. Uh, COVID-19 pandemik bedanya SARS sama semua. Ini semua adalah varian dari virus flu. Jadi kalau hmm. yang COVID uh, SARS-1 adalah covid satu itu adalah SARS, COVID-2 ini yang sekarang ya gitu. Flu burung semua sama. Jadi SARS, flu burung, MERS itu semua sama gitu ya. Apakah ada rekayasa DNA? Saya kurang tahu ini. Nanti saya coba cari tahu ya rekayasa DNA untuk kaitannya dengan apa ini ya? Untuk pengobatan mungkin ya. Nanti saya coba cari tahu. Baik, dokter Priscila ya. Mohon maaf nih kalau okay. seandainya. Semua pertanyaan tidak bisa dijawab ya. semua karena keterbatasan waktu. Untuk Bo. itu marilah kita kasih plus yang luar biasa buat Dr. Preselia. Terima kasih. Terima <laughs> kasih Dr. Preselia sudah berkenan untuk kita semua di sini. Tentunya ini informasi yang sangat bermanfaat. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dan belum dijawab tentunya nanti tetap kami catat. Mudah-mudahan nanti Dr. Preselia bisa menjawabnya nanti ya dok ya. Baik, baik. disampaikan kepada kami dan kami akan menyampaikan ke para penanya secara langsung. Oke dok di kopi ya dok. Baik pak terima kasih. Oke baik. makasih dokter. Waduh mat. Oke selanjutnya tentunya kita akan masuk ke sesi yang kedua. Ya sesi yang kedua di sana nampak. Bapak Adi Rismandi uh, sudah ada di uh, uh, sudah ada di sana. Kami akan sedikit memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Ya, yeah. bapak-bapak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa untuk di sesi disampaikan adalah uh, akan diisi oleh narasumber yang juga tentunya ini kita sudah kenal bersama-sama. Ya. Yeah. Ini mungkin sudah dilihat uh, screen untuk perkenalan Pak Adi, sudah ya. Nah ini adalah Pak Adi, perlu kami perkenalkan terlebih dahulu. Uh, beliau uh, alumni ataupun lulusan dari Bachelor Degree di Mining Engineering Department uh, di Bandung, ITB. Kemudian Magister Management-nya adalah di Universitas Mulawarman, uh, lulus tahun 2012. Oh, belum terlalu lama ya, oh sudah 8 tahun. Kemudian, organisasi yang eh, saat ini aktif diikuti adalah eh, beliau sebagai Ketua Perhapi untuk Aceh. ya, Dan juga saat ini beliau sebagai Advisor APKPI untuk eh, Aceh. Untuk pengalaman kerja saat ini adalah beliau sebagai, eh, yang terakhir sekarang adalah sebagai General Manager ataupun sekaligus sebagai KTT dari PT Niva Bersaudara. Sebelumnya pernah di KPC, Kaltim Primako, dan sebelumnya adalah pernah di Daino Nobel. Ini sekilas informasi terkait narasumber yang sebentar lagi akan menyampaikan eh, paparan materinya. Untuk selanjutnya waktu dan tempat, kami persilahkan kepada Pak Adi. Terima kasih Pak, Bu Prisela, Bu Dokter, dan Bapak, Bu... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berikan waktu selama kurang lebih 30 menit ya Pak oh, Oke, okay, silakan. Kami close terlebih dahulu share filenya, nya profile-nya Pak Adi. Silakan bisa masukkan Pak filenya. nya Oke, okay, baik. Sudah masuk Pak Adi. Pak Adi suaranya mohon maaf terputus-putus. Mungkin connection-nya Pak. Ya yes, Dia di Aceh jauh sih. <laughs> Ini belum ngopi puasa belum ngopi jadinya banyak. <laughs> <laughs> uh, cara tadi cukup kompleks ya permasalahan dari sisi pribadi ya tapi di sini. Memastikan dari sisi OH-nya saja, tapi dari tambangannya pertambangannya uh, itu bisa berjalan dengan bagus. Karena otomatis dengan uh, tentunya kita meng, apa ya, mengakomodir selama meeting Komite Pertambangan. Waduh. Jaga uh. connection, Pak Adi. Mohon maaf, koneksinya mungkin bagaimana ya? Bisa diperbaiki, nggak Pak Adi? Di sana nggak terdengar dengan jelas, Pak Adi. Terputus-putus, terputus-putus. Putus-putus, tes putus. bodoh. koneksi kurang bagus, Pak. Ntar, Pak, ya, saya cek nih. Halo, ya, sudah. Yang jelas, Pak. Belum, belum, Pak. Masih putus-putus, Pak. Coba Pak Adinya bicara agak sedikit agak panjang gitu, Jadi biar biar lihat terputus-putus atau tidak Pak Haji Ramad. Ya, ya. Oke, okay, coba mungkin. Tadi, coba Pak. Di tes lagi. Oke. Pak, okay. Pak Lo, udah jauh ya Pak Adi ya, dari Aceh ya. Ya, ini <laughs> saya menunjukkan ya lokasi kami di Aceh. Ini di Aceh Barat, Pak, di Lui, kalau dari Medan itu bisa dari Bandara Cuknyadin atau perjalanan darat, Pak, dari Bandar Aceh ke Melabo sekitar 4 jam. Ini pengetahuan. Oh, luar biasa. Dan, jadi sesuai ini kami mulai beroperasi, Pak, ya, dari izinnya itu di 2011, ya, dan kita mulai beroperasi di 2011 hingga sampai ini kesapean lokasi ke kita Pak. Hmm. Nah ini saya menunjukkan aja uh, achievement kita di call sales ya bahwa di tahun ini kita rencana di 11 juta dari kita mulai beroperasi di tahun 2012. Cukup banyak tantangan karena di Aceh tambang batubara baru ada dua Pak yang beroperasi 30 Jadi tentunya sumber daya Manusia di sini karyawan ini mostly dari karyawan berpengalaman dari awal, artinya banyak belum mengenal Ini tentunya kaitannya nanti dengan eh, keselamatan pertambangan yang akan kita jelaskan nanti Kemudian statistik kita Pak sampai hari ini, Sampai hari ini jumlah ada 1912 karyawan jam kerja uh, tanpa kecelakaan uh, tambang itu ada dua puluh juta dua ratus sembilan juta dua juta, juta ya dengan di tahun ini kita ada 13 kejadian nah kemudian secara project to date bahwa accident berdasarkan izin rata-rata terjadi karena kontraktor Nanti ini ada kaitannya dengan uh, itu, bukan, Pak. Kemudian uh, untuk mitra kerja Pak, kita ada tiga, di mana dua perusahaan adalah mitra kerja lokal, sebelasnya skup nasional. Kemudian berdasarkan jenis izinnya itu ada tiga uh, untuk perusahaan inti, sedangkan perusahaan non intinya ada 30. puluh. Nah, ini kaitannya dengan COVID yang kalau kita melihat dari apa ya statistik itu biasanya banyak orang berasumsi apa berasumsi mengatakan bahwa usia masalah usia itu berpengaruh besar kalau kita bandingkan di Mifai jumlah uh, karyawan itu didominasi oleh laki-laki ya jadi dari 1912 itu 1857 nya adalah laki-laki dan perempuannya ada sebanyak 55 karyawati Kemudian dari jumlah karyawan tersebut Yang tinggal di mes ada sekitar 430 Di luar mes 788 Dan sisanya Apa merupakan satu pasangan keluarga itu Dengan usia rata-rata 34 dan 33 tahun Nah, dari manpower tersebut eh, hampir 1.300 nya itu merupakan karyawan operation, Pak. Jadi eh, yang ingin saya gambarkan di sini adalah eh, dari tambang yang baru, kemudian di daerah yang relatif belum familiar dengan industri pertambangan, kita ada sekitar hampir 1.300 eh, karyawan operation. Hmm. Nah, kemudian bagaimana latar belakang covid tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Prisya ya. saya pikir ini perlu kita skip aja, kita hanya memberikan gambaran saja. Yang jelas berdasarkan data di Indonesia, sampai hari ini ya, di dunia Pak ada hampir 3 juta kasus, kemudian di, di Indonesia itu ada sekitar 9.000 dengan jumlah kematian 765 Pak. 10 nah, kalau kita lihat di sini Pak, tren ini grafiknya agak sedikit unik Pak ya. Jadi kalau kita lihat dua grafik di bagian bawah, ini adalah di, pos, di paling ujung adalah DKI Jakarta. Sedangkan Aceh, Provinsi Aceh di tempat kami beroperasi itu ada di nomor tiga paling akhir Pak. Ya, Jadi berdasarkan data dari ini, jumlah kasus, COVID-19 di Aceh itu ada 9. Di mana dari 9 itu satu yang meninggal, kemudian empat sembuh, dan sisanya masih dalam proses eh, perawatan. Dari posisi COVID-19 ini, mostly didominasi oleh laki-laki eh, ya Pak, laki-laki kemudian secara usia antara 50-69, itu yang mempunyai uh, statistik cukup tinggi. Kenapa kita bandingkan? Karena melihat dari walaupun usia karyawan di kami, W3, tetapi ada beberapa karyawan yang mempunyai uh, usia di atas 50, dan itu kita melakukan treatment berbeda uh, oleh dokter perusahaan bagaimana untuk melakukan observasi ya terhadap kader tersebut. Ya, dari gejalanya kita sudah jelaskan dan yang kedua adalah, adalah posisi tentang COVID-19 di Aceh Pak. Dari P, PDP dan positif dirawat adalah. Kalau kita melihat di grafnya bahwa tempat kami beroperasi Aceh Barat ya sampai hari ini, alhamdulillah dan insya Allah seterusnya masih uh, steril dari uh, statistik perkembangan COVID-19. Jadi secara per hari ini di Kabupaten maupun di status, kemudian berdasarkan Berdasarkan dari, apa ya, keputusan yang ditentukan oleh pemerintah di Aceh, ada sekitar 13 kabupaten di Aceh, 8 kebupaten juga cukup luar biasa. Rumah sakit tunjukkan COVID-19. Nah, kemudian dengan pertanyaan dari Yasmu, report level Jadi dengan dengan sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret ya, bahwa manajemen kami melakukan analisis risiko kemudian peluang yang berdampak pada seluruh kegiatan operasi pertambangan yang meliputi isu ekonomi global, uh, regulatory regulatory compliance dan environmental global kita menetapkan bahwa hasil dari analisis risiko peluang terhadap perusahaan terkait pandemi coronavirus ini di dalam kategorinya stress atau risiko ekstrem. Nah, terkait dengan komitmen perusahaan dalam pencegahan COVID-19 setelah awal Mei 2 Maret kami bergerak cepat ya terkait dengan hal ini yaitu ketika menerbitkan tanggal ke 13 COVID, semua kegiatan atau aktivitas yang wajib dilakukan oleh karyawan sebagian besar tadi sudah disebutkan oleh Dokter Tisella ya. Jadi ini sebagai langkah awal, baik karyawan yang ada di site atau akan pulang ke site dari waktu cutinya. Nah kemudian satu minggu kemudian dari kami juga mengeluarkan memo ya, terkait pencegahan. Ini meliputi tanah publik dan perjalanan dinas, pembatasan tamu berkunjung, kemudian melakukan mekanisme pencegahan COVID-19 mekanisme tanggap darurat, dan pengelolaan karyawan cuti dan tamu. Ini semua kami lakukan satu minggu setelah uh, wabah itu dinyatakan pandemi oleh WHO. Kemudian di tanggal 23 uh, KTT Covid-19 di level site di mana ini saya sebagai pemimpin tertinggi dibantu oleh onscreen commander. Di ini ada namanya business continuity plan. Ya, itu tadi hampir sama dengan kalau boleh kita bilang semua departemen terlibat eh, dalam membuat suatu usulan apabila bisnis ini tidak berjalan. Ya, seperti kita tahu. Pasar dari Bajramiwa itu adalah India, 80 Dan ketika India melakukan lockdown tentunya ini berpengaruh besar terhadap shipment. Alhamdulillah apa yang kami lakukan dari tim ya, secara di bulan April kita tidak drop cukup, ya, tidak terlalu dropnya hanya 10 persen ya, Walau kalau dilihat pasar India tuh hampir 80 persen. Dan ya, kita sekarang lagi mencoba untuk termi pencarian kita tim leader ada logistik dan transportasi kemudian tim observasi termasuk tim operasional risikonya pak ini nanti bisa kita saling yakin di semua perusahaan pasti sudah lakukan ya yang jelas kita mulai dari bahwa melakukan sosia kemudian melakukan ping seluruh aktivitas potensi terhadap COVID-19 dan termasuk eh, melakukan mapping karyawan tamu ya sebagai eh, bagian dari eksternal kita. Ini kemudian identifikasi bahayanya, kemudian analisa potensinya, hingga sampai akhirnya risiko dan terakhir ada di eh, menetapkan pengendalian dan pencegahan lanjutan sebaran COVID-19 yang kita <tuh> nah ya terkait karyawan membagikan juga, jadi seluruh karyawan wajib ya mengisi uh, ya save assessment mana ini disis karyawan diserahkan kepada tim instabilitas diserahkan kepada tim untuk tim HR ya untuk dibuat uh, summary-nya. dan di sini terlihat bahwa Karyawan yang bekerja di area PT Mipa Persaudara, 92 persen resikonya rendah, ya. Sedangkan yang sedang itu 8 dan tingginya nol. Ini kita melakukan hal ini terhadap seluruh karyawan dengan memberikan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Nah, kemudian terkait dengan tanggap darurat, walaupun tadi. Mungkin nanti kita ada sisi diskusi pak ya terkait dengan Kris uh, Manajemen Plan, tapi kita juga sebenarnya sudah menyiapkan juga alur proses pencegahan dan tangkap darurat COVID-19. Jadi uh, termasuk menyediakan uh, jemputan, rumah observasi, rumah karantina, termasuk bekerja sama dengan tim gugus provinsi di pemerintah yang membantu kami dalam uh, menangani masalah ini. Pak di area kerja kita. Kemudian, fasilitas peralatan kesehatan yang diberikan adalah, kita ada observasi ya, serialisasi, antiseptic chamber, bahasanya bukan disinfektan, tapi antiseptic chamber, kemudian wasa portable dan ambulans, sedangkan peralatan common lainnya, ya sudah sama kita ya ada baju hazmat dan lain-lainnya hingga ke ini. Kemudian kami menyiapkan juga tim kesehatan yang terdiri dari para medis dan dokter perusahaan. Sedangkan di observasinya kita sudah siapkan, jadi setiap karyawan yang akan pulang, yang baru pulang dari tempat eh, asal kembali ke site itu selalu kita lakukan karantina 4, selama 14 hari. Ini contohnya eh, pengelolaan karyawan ada dari sejak penyebutan karyawan di airport, kemudian ada ruang eh, observasi, kemudian penilaian dan pengisian data-data, pengecekan oleh dokter yang rutin berkunjung setiap pagi dan malam, termasuk fasilitas-fasilitas karantina. Dan data ini semua kami kumpul untuk semua karyawan yang berangkat balik ke site, dan itu dilakukan kepada seluruh mitra kerja juga. Jadi tidak hanya di Niwa sendiri. Kemudian mobilisasi karyawan, seperti ini sama, banyak dilakukan, kita melakukan ini ya, kewajiban ini, dan satu hal lagi adalah, kebetulan karena saya lagi berbicara ya, tapi kewajiban semua karyawan menggunakan masker selama berada di area operasional sampai hingga sampai ke rumah. Ini proses sterilisasi ruang dan area observasi, semuanya kita lakukan setiap tiga e, hari sekali, dan ini beberapa kegiatan yang kita lakukan ya, saya pikir sama uh, hampir sama di semua hampir semua tempat ya. Mungkin uh, ini nanti barangkali ada tambahan atau masukan kita bisa saling uh, memberikan apa ya uh, nilai positif. Ini beberapa foto-foto kegiatan, semuanya uh, kami lakukan sesuai dengan uh, protokol gugus Covid-19. Dan satu hal lagi adalah karena di sini transhipment kita berada di kemudra lepas ya. Tentunya transhipment ini menjadi isu cukup penting ya, di mana kapal kita berlayar dari negara-negara ada di Asia dan lain-lainnya ya. Jadi tentunya kita bekerjasama dengan KICP untuk melakukan pemeriksaan kesehatan untuk WNA ya, kru Vessel, fitra kerja, dan legalitas. Dan memastikan tidak ada tenaga kerja dari kru kapal tersebut yang keluar dari Vessel tersebut. Ini foto-fotonya kami ambil. Kemudian untuk program sosial dan physical distancing itu bagi menjadi empat ya. Ada di office, kemudian kantin, operation, dan lain-lainnya. Bahkan sampai mushola sudah kami atur, di mana di mushola tidak, kami sediakan ambal ya, tapi masing-masing karyawan menyediakan sajadah masing-masing. Ini semua foto-foto kegiatan di kami. Ini juga di lapangan. Setiap pagi. Kemudian untuk preventif keselamatan pertambangan, nah, Ini yang penting. Karena otomatis dengan adanya ini kita tidak melakukan lagi kegiatan safety talk. Secara bersama-sama atau uh, meeting bulanan komite KP. Kemudian bagaimana kami memastikan bahwa karyawan dalam beroperasi tetap mematuhi aturan tiga? Tentunya kita menggunakan fasilitas lainnya Pak. Kita menggunakan WA Group. Kemudian... Uh, Kalaupun terpaksa kita mengadakan meeting yang penting atau investigasi, kita melakukannya tetap dengan menggunakan uh, aturan social distancing. Kemudian ada pengujian kimper, perawatan perbaikan, unit selalu dicuci terlebih dahulu sebelum masuk ke workshop, uh, kemudian termasuk ruang kemudinya, dan <tuh>. yang penting adalah bagaimana kita patuh terhadap protokol kita dan karyawannya patuh terhadap ini adalah kita melakukan inspeksi, ya. Ini contoh-contohnya. Jadi di Januari 2019 kami meetingnya masih ngumpul segini pak. Di Januari juga sama. Nah sekarang dengan adanya kejadian ini terbatas, pak. Jadi kita hanya melakukan sosialisasi atau evaluasi kerja dengan mitra kerja, ya, yang tujuh puluh itu adalah dari mitra kerja lokal itu dengan metode yang terpisah-pisah. Kemudian inspeksi, Pak. Kita inspeksi seluruh area operasi dan rumah observasi terhadap kepatuhan penggunaan masker dan memastikan fasilitas penunjang seperti wastafel, hand sanitizer itu selalu tersedia. Itu kita lakukan gugus COVID dari tim gugus covid sendiri. Dan ini program kampanye, saya pikir cukup banyak sekali ya yang kita share di lewat email maupun kita taruh di pamflet-pamflet di papan pengumuman di depan kantor. Ini contoh contohnya. Termasuk himbauan tidak mudik. Jadi termasuk saya sendiri tahun ini tidak mudik bersama teman-teman ya. Jadi karena juga jadwal penerbangan sangat terbatas sekali dari Banda Aceh ke luar Sumatera. Baik Pak Adi, ini kurang lebih tiga ya, menit lagi. Ya, jadi ini terakhir Pak, sesi terakhir ini. Jadi okay. menentukan penetapan alur pelaksana rapid test ya dan PCR untuk karyawan. Memonya juga sudah kita terbitkan. Jadi untuk karyawan, kebetulan karena penerbangan dari Banda Aceh ke Jakarta itu sudah mulai dibuka lagi Pak dengan sangat terbatas. Jadi kita juga memastikan bahwa karyawan yang di sini juga tidak menjadi carrier untuk keluarganya. Kita juga melakukan penetapan alur pelaksana rapid dan PCR test. itu saja Pak Rahmat dan Oke okay. baik terima kasih Pak Adi yang sudah menyampaikan luar biasa cukup komprehensif ya Pak Adi program di sana. Ya Pak, Alhamdulillah walaupun letaknya di ujung e, Indonesia tapi ternyata keselamatan pertambangannya luar biasa e, patut untuk dijadikan contoh bagi bapak-bapak dan ibu-ibu perusahaan sini, pak, nanti jadi mungkin materinya kami kami kami akan bagikan ke semua peserta, mudah-mudahan nilai-nilai citip program baik tadi bisa juga di perusahaan lain di Indonesia ya Pak Adi ya oh, ben, pak. Masih, pak. Baik. pak Adi ini ada banyak pertanyaan Pak Adi yang sudah ngantri untuk menunggu jawaban dari Pak Adi nih ya Mungkin uh, waktunya kami berikan waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan pertama ini sepertinya datang dari bapak pembina kita, Pak Eko Gunarto nih Pak. <laughs> Pak Eko, uh, welcome Pak. Pertanyaannya kita akan bacakan terlebih dahulu di awal Pak Eko, karena kebetulan terus, muncul terus. pertama kali juga. Terima kasih, Pak Ramad. <laughs> ya, jadi. Uh, Adi, Adi. Pertanyaannya adalah sebagai Adi. berikut ya Pak Adi Kalau yeah. ternyata peserta nggak bisa membaca pertanyaan di sini Jadi uh, semoga tetap lima, S5 Sekarang berkembang istilah Kabin Fever Nah apakah di MIFA juga sudah ada tanda-tanda karyawan mengalami Kabin Fever Dan bagaimana mengidentifikasi selanjutnya apakah rencana tindakan pencegahan Serta mengatasi keadaan tersebut Oke Pak Adi kami persilahkan Oke, okay, jadi kalau cabin fever itu justru istilahnya baru saya dengar ini Pak Eko nih. Mungkin bisa diperjelas Pak, ini bahasanya baru kami dengar ini cabin fever. Oke, okay, silakan Pak Eko. Ya, pagi Pak Adi. Oke okay, Pak. Kita berada di grup yang sama ya di beberapa WA group. Mungkin Pak Adi sempat baca, baca istilah cabin fever ini kan berkembang nih. Mungkin, kalau tadi dokter menyampaikan stres, ini kondisi sebelum stres, ya. Kondisi yeah. sebelum stres, nah, eh, apakah kita melakukan identifikasi itu? Karena faktanya, ini sudah gejala ke sana ada. Hmm. Nah, terus bagaimana mengidentifikasinya? Hmm. Terus, bagaimana tindakan pencegahannya? Dan kalau ada yang sudah terjadi... Bagaimana mengatasinya? Ini lebih kepada manajemen keadaan darurat bagian dari pandemi yang berkaitan dengan mengatasi uh, cabin fever tadi Pak Adi. Saya, saya kira maksudnya ke sana Pak Adi. Jadi uh, lebih ringan dari stress lah masih lah ya. Tapi ini faktanya masih menurut saya. Saya kira pertanyaan ini juga untuk Dr. Pris. Yang kebetulan Dr. Pris kan di Andaro. Saya ya, dapat isu di sana sudah cukup banyak ini, yang namanya exit fever ini. Terima kasih Pak Ade, Dr. Ries. Oke, okay. uh, saya bantu, saya jawab ya Pak Eko ya. Jadi terkait dengan ini, Pak, saya kemarin sempat beberapa bertanya kepada rekan-rekan lainnya, di mana di beberapa set lain, itu rata-rata sudah tidak, ini ya, tidak bisa keluar set. Kebetulan di kami, Pak, tetap bisa kami melakukan kegiatan, apa ya, eh, uh, <tuh> Untuk melakukan cuti ya karyawan hanya itu di kolektif Pak bersama-sama jadi karena posisinya contohnya kita Apa ya di satu pulau ya kita lakukan bareng-bareng tidak di, di tanggal yang sama itu jadi tidak Setiap hari ada orang cuti tapi disamain itu dari sisi cuti Pak kemudian bagaimana mengatasi uh, cabin fever yang ada di operasional saat ini Sebenarnya, momennya sama, Pak, dengan kondisi sekarang, ya, Pak, yang tidak hanya dari sisi COVID-nya sendiri, bahwa industri kita, kita akuin sendiri, cukup susah, ya, batu bara dalam hal ini. Kami, Pak, yang mungkin diadari juga di mana, secara permintaan dan, apa ya, dan harga juga tidak cukup bagus. Yang kami lakukan seperti tahun sebelumnya, Pak, kebetulan di Aceh ini kita bagaimana menerapkan. Uh, syariat Islam cukup ketat, cukup bagus dan kita ketika bulan Ramadhan kita melakukan hal itu termasuk salah satunya adalah pengurangan jam kerja Pak. Jadi di sini kalau kita biasanya mulai si malam itu jam setengah 10 atau jam 10 malam beroperasi Pak. Jadi dari waktu jam 6 sampai jam setengah 10 itu karyawan taraweh dan berbukanya di rumah masing-masing. Jadi tidak Hotsip Ceng ya seperti di tempat lain dan itu salah satu upaya kita menurunkan jam kerja ya dari 13 jam menjadi 9 jam termasuk di Sip Siang juga Pak, di Sip Siang juga yang awalnya kita jam 7-7 sekarang sampai selesai sampai jam 4 saja baik-baik eh, kaitannya menyiapkan buka puasa kemudian secara kaitannya dengan bisnis kita juga yang Uh, apa ya, masih istilahnya mencoba untuk survive lah gitu, mungkin itu Pak jadi salah satunya itu kita yang cuti tetap ada jadwal cuti hanya kita kawal uh, uh, kepulangan mereka uh, kemudian untuk fasilitas lainnya sih tetap kita siapkan untuk memastikan karyawan juga tidak jenuh, walaupun itu saya pikir tidak 100% Pak ya uh, tadi sudah dijelaskan Bu Dokter cukup banyak dan Ya, sebenarnya sudah mulai kelihatan, sudah mulai halu, ya Bu, ya. Sudah <tuk> <tuk> mulai halu. <tuk> Oke, okay, Pak Iko masih ada tanggapan lagi? Ya, karena kalau di Aceh ini kan kebiasaan ngopi bersama ini kan hilang sampai dua bulan itu kan sesuatu banget ya. sesuatu Betul. banget. Nah, apakah kita atasi dengan ngopi bersama di mesh, dengan menjaga jarak, dan lain-lain kan gitu itu kan satu solusi juga, karena bisa berbincang, bisa curhat kalau kata dokter tadi, ini sangat-sangat penting. Ini. Makasih Pak Adi, itu aja pandangan saya. Oke, okay, makasih Michael. Oke, okay, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari, uh, ada pertanyaan tapi ditujukan ke ibu dokter sebenarnya, tapi karena bu dokter sesinya sudah selesai, kita akan mencoba lanjut ke pertanyaan yang di disampaikan kepada Pak Adi ya mohon maaf Pak Fris yang udah menanyakan ke ibu dokter nanti mungkin kalau ada waktu kita bisa lanjutkan atau nanti ada jawaban tersendiri nanti secara terpisah baik kemudian dari Pak Edi Suprianto Pak Adi kami persilakan menjawab apakah bisnis continuity plan tersebut sama dengan krisis management plan Pak uh, jadi mungkin mirip Pak ya tapi cenderung kalau Business Continuity Plan adalah bagaimana kita menyiapkan Pak, uh, variabel-variabel. Uh, contohnya gini Pak, Kalau kita sudah membuat plan kemudian itu tidak tercapai Karena faktor produksi, berarti artinya ada missing plan kan Pak? Ya. Tapi kalau sudah ke financial, itu artinya sudah, sebenarnya sudah hmm. beli, itu artinya ya sudah di red zone nih, Kita harus ngapain-ngapain dan, Business Continuity Plan itu dimulai dari level Departemen Head Pak, Hingga ke level up, Apa yang harus dilakukan oleh Departemen, dari sisi yang bisa dikontrol uh, untuk cost efisiensi dan lain-lainnya jadi sebenarnya mirip-mirip sih Pak crisis management plan dengan business continued plan dan sebagai contoh nih Pak ya uh, di bulan Maretnya kami cukup bagus kolosilasnya nih begitu India lockdown kan kami langsung drop nah kita harus melakukan sesuatu ini mencari market ke Vietnam, mencari market yeah. ke China dan Alhamdulillah uh, itu masih bisa membuat kita bertahan nih dan once the yeah. Mei. India selesai di lockdown permintaan itu naik lagi Pak. Jadi sebenarnya kembali ke bisnis continuity plan, kita memastikan perusahaan kita bisa berjalan yang dalam situasi yang mungkin se sejelek mungkin itu. Mungkin itu Pak. Ya, oke Pak Adi. Ya baik, terima kasih. Yang sudah disampaikan Pak Edi, mungkin ada tanggapan Pak Edi. Oh ya, saya belum ini. Pak Edi, belum saya unmute ya Pak Edi mungkin sebentar kami coba open dulu Pak Edi. Oke Pak Edi mungkin ada. Oke. Okay. Nah ya sudah. Uh, terima kasih Pak Ramat dan juga Pak Adi. Jadi menjawab dengan apa ya antara BCP dengan uh, krisis SMP eh, ya hampir sama. Memang mungkin perbedaannya pada tujuannya ya. Jadi Oke, okay, uh, saya setuju sekali. Uh, yang satu melihat dari sudut uh, apakah bisnis ini bisa di, apa, dikawal, dilanjutkan untuk uh, kontinuitasnya. Sedangkan yang satu melihatnya mungkin dari sudut uh, kalau terjadi krisis, apa yang harus kita lakukan. Tadi okay. juga sudah dijawab sama Bu Dr. Chris Hill, ya tentang apa krisis manajemen mungkin tidak perlu diaktifkan pada saat terjadi COVID-19 ini. Dan saya salut sama perusahaan padi di Aceh. Sudah menjalankan sistem yang sangat bagus ini, ya, untuk pencegahan, ya, penyebaran, atau penularan COVID-19 di perusahaan. Jadi, salam untuk tim manajemen di sana, dan mudah-mudahan terlalu aman, ya, di sana. kemerdekaan kita, Iya, yeah. <laughs> makasih. Oke lanjut Pak Adi, e, mungkin e, bisa dijawab secara brief karena pertanyaannya cukup banyak ya Pak ya. E, silakan Pak Adi menjawab, e, tentunya tidak harus semua, tapi masing-masing dilihat aja Pak Adi yang kira-kira bisa dijawab secara brief, kami persilakan. Karena kalau seandainya kami berikan kesempatan satu persatu, sepertinya e, tidak akan cukup waktu untuk menjawabnya. Betul. Oke, okay, mungkin pertanyaan dari Pak Sapari terkait Pasal dengan apa? Hari. ya Mapping terhadap asal daerah logistik yang masuk ke site juga dilakukan. Ya, kita lakukan Pak ya, seluruhnya ya, bahkan untuk logistik kita siapkan itu jangka waktunya kan satu bulan Pak. Dan kebetulan di Aceh ini dari Medan, jadi di Medan termasuk Red Zone juga. Dan hmm. termasuk kepada apa ya kita mitigasi Pak. Jadi... Prosedurnya sama, Pak. Protokolnya sama uh, yang kita lakukan tidak hanya tinggal logistik, tapi terhadap karyawan, ya tamu dan karyawan. Dan saat ini posisi kami di sini sama sekali tidak menerima tamu uh, kecuali izin masuk dari operasional terkait dengan uh, logistik saja, ya untuk spare part dan lain-lain hampir semuanya kita sudah tidak terima lagi. Kemudian uh, bila mana kebijakan cuti masih ada, apakah ada program? monitoring karyawan ya jadi kami lakukan self assessment ya jadi karyawan yang cuti kami bagikan formulir via via apa namanya itu ya Google di web itu Pak ya jadi kita masing-masing Google form masing-masing mengisi itu dan harus jujur Pak jadi intinya karyawan harus jujur apabila memang dia tidak keluar ya wajib ditulis dia tidak keluar dari situ kami nilai ratingnya Nah, apabila karyawan itu mempunyai ratingnya tadi ada sih kita bagi ya rendah, sedang, dan tinggi. Apabila ratingnya rendah, prosedurnya hanya observasi satu hari oleh dokter dan kemudian karantina 14 hari. Itu contohnya kalau kembali ke set nih, kalau di rumahnya begitu sama. Itu sih Pak. Oke, okay, baik. Dilanjut Pak Adi. Kemudian bagaimana mengurangi dampak Pak Enzo ya, dampak stresor, psikis, dan mental untuk pekerjaan tidak bisa pulang cuti akibat dampak COVID ini. Ya ini, ini uh, sama sih sebenarnya tadi ya yang kita lakukan di sini. Contohnya yang kita lakukan dalam pengurangan, mengurangi jam kerja ya dari awalnya sampai jam 7, sekarang sampai jam 4, dan kemudian uh, kegiatan olahraga kita aktifkan kembali nih, walaupun di bulan puasa ini ya. Jadi, Memang kita masih belum bisa, apa ya, belum bisa maksimal ya, karena jujur aja di, di Aceh ini kan relatif tidak ada tempat, nih ya, bioskop itu, kolam menenang, itu tidak ada sama sekali. Jadi memang mitigasinya kita lakukan eh, kepada karyawan dan tantasan dengan ya mungkin mendekatkan ibadah ya, karena modul yang sini cukup, cukup, apa ya, eh, taat ya. Nah, itu sih, Pak, jadi susah-susah secara ini yang mungkin dokter lebih paham ini kalau bicara masalah psikis dan mental untuk pekerja ya Oke okay, baik lanjut dari Pak Agus Purwanto ya Pak Edi ya Bagaimana pengendalian hidden risk agar dapat diketahui oleh atasan safety dokter terlebih lagi dengan kondisi puasa saat ini Ini dokter atau saya Pak ya? Oh, uh, oh ya yeah, ini kayaknya sih sebenarnya lebih cocok ke ibu dokter ya. Kita lewat dulu nanti kalau ada waktu mungkin ibu dokter akan akan kembali nih harus tampil lagi menjawab banyak pertanyaan. Oke oke oke sebentar Pak. Ah, waduh, bu dokter oh masih bu dokter. Oh ma maaf Pak Adi maaf itu pertanyaan sebelumnya ya. Ya. Oke, saya rasa yang Pak Edi sudah terjawab Pertanyaan Pak Edi Suprianto kembali Mohon izin bertanya, bila mana Kebijakan cuti masih ada, apakah ada program Untuk monitoring karyawan saat berada di rumah Saat cuti Tadi sudah Pak, barusan saya jawabkan Sudah ya, terjawab secara eksplisit Yang tadi sebelumnya ya Pak Ya, ya. Pak ya, Pak Adi ya Baik, kemudian yang Pak Enso sudah terjawab belum Pak Bagaimana cara Pak Adi selaku KTT Mengurangi dampak stresor psikis? Mormon mental. Sudah ya? Barusan ya? Nah, ini. Apa saja prosedur standar yang dilakukan MIFA terhadap pencegahan COVID di dalam kabin unit operasional? Mengingat dalam satu hari kerja bisa sampai dua atau tiga operator berbeda yang bekerja dengan menggunakan panel di dalam kabin. Sudah terjawab belum dari yang tadi di? Jawabannya ini itu terhadap ada, pak Ekol, ya, ada prosedurnya sendiri kita melakukan pembersihan ini juga dan seperti tadi kita jelaskan semua area itu eh, baik rumah, -rumah observasi okay. peralatan yang akan kita masukin itu semuanya dilakukan penyemprotan pak. Kalau untuk rumah itu sampai tiga kali seminggu ya kemudian untuk area-area yang lebih sering oh, termasuk eh, kendaraan ketika akan masuk ke shop juga akan kita cuci dengan. Oh. Hmm. Disinfektan Pak, hmm. itu ya, ya. kemudian untuk pertanyaan Mas Faisal, nanti kita akan sharing Pak untuk uh, pengelolaan mitra kerja ya Karena sama aja di sini uh, mitra kerja kita cukup banyak dan sebagian besar adalah uh, mitra kerja yang belum punya experience bekerja di tambang Dan hmm. uh, istilahnya dalam waktu yang sudah lama berjalan ini kita mendaftar mereka, tapi nanti kita akan sharing Oke okay, baik Kemudian, nah, ini, dengan box disinfektan, nah ini makanya, Pak, box disinfektan memang kita tidak pakai. Kita menggunakannya antiseptik, Pak. Ya, antiseptik nah, jadi bukan disinfektan, tapi antiseptik, Pak, mm -hmm. dari bahan detol. Mm -hmm. Relatif aman, ya, Pak Dokter. Uh, Pak, Pak Edi, ya, Pak Aidi, ya. ya, kemudian ada nih, apakah ada himbauan untuk Karantina sendiri selama waktu itu, kan? Justru ini wajib sifatnya Pak, bukan himbauan lagi. Jadi karyawan yang keluar dari, contohnya dari Banda Aceh, atau yang cuti dari daerah, even dari green zone Pak ya, seperti daerah Aceh kebetulan masih green, dari daerah Lok Sumawe atau dari Langsat atau dari mana, itu tetap kita lakukan dan itu wajib dengan standarnya itu 14 hari Pak. Dan itu wajib dikeluarkan surat sehat oleh dokter di hari ke-14 apabila datanya selama dua minggu itu cukup bagus. Mm -hmm. Untuk rapid test dok uh, Pak Edi, dilakukan enggak? Ini oh, pertanyaan ya. dari Pak Edi Sabtono Ya, jadi rapid test Pak. Ini akan kita lakukan untuk karyawan yang cuti Pak. Jadi kan kemarin uh, Penerbangan enggak boleh itu Pak Dari tanggal 24 April Sampai 1 Juni Tadi kemudian kan dibuka lagi dengan terbatas Dan setiap karyawan Itu yang akan Naik Pesawat itu wajib menyatakan surat rapid test ya surat setelah rekomendasi bebas covid dan lain-lain banyak itu pak, suratnya pak dan kita sudah lakukan pak di ada dua karyawan yang pulang dari Jakarta kemarin datang ke sini dan itu menyatakan surat itu semua dan bisa terbang jadi kemarin ada penerbangan ada sekitar dua penerbangan buka lagi ya dari dari masuk ke Aceh Pak di mungkin ada tanggapan menyapa aja sama Pak Adi, sehat Pak Adi. Ya, tanggaplah Pak Edi. Sama Bu Pris, sehat Bu Pris Hai Pak, Pak Edi apa kabar? Baik, ini lagi kebagian sedikit. Oke, dilanjut ya. Hmm. Hanya, Hanya menyapa. Baik, jadi udah cukup jelas ya? Dijawab terkait. Udah cukup jelas. Ya, ya. Baik, welcome Pak Edi. Makasih udah. Eh, hadir, harapannya ke depan hadir terus nih Pak Adi nih, ya, atau mungkin jadi narasumber nih. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya Pak, dari Pak Hardi, apakah MIPA melakukan evaluasi sistem kerja? Kita lakukan Pak ya, jadi memasuki bulan Ramadan juga kita melakukan evaluasi uh, sistem kerja, seperti tadi kita sebutkan, bahwa jam kerja kita bahkan di malam kita mulai dari jam 110 nih Pak. Dan nah, pentingnya dulu, kita buka bersama, tarawih bersama. Sekarang kita tidak lakukan itu. Kemudian, untuk roster cuti masih tetap, Pak. ya? Masih tetap kita lakukan dengan sangat terbatas, dan itu dengan kontrol yang sangat ketat, Pak. Jadi prosedurnya cukup ketat sekali untuk kita bisa melakukan. Oke, lanjut. Masih ada Pak Adi, satu lagi nih, Pak. Kondisi Corona banyak buat market dibatalkan karena tujuan apa sama sih pak sama pak kita produksi berkurang tapi seperti tadi itu pak ketika dia tutup tapi alhamdulillah di Vietnam sama di Cina ada buka pak jadi uh, sambil menunggu tadi ya siapa? Aduh, siapa? oh siapa? pak iya oke makasih banyak pak Adi, rasanya pertanyaan tadi secara brief terjawab ya pak ya Ya, ya. Mungkin ada beberapa sisa pertanyaan Dan kebetulan kita masih ada sisa waktu Sedikit untuk ibu dokter Bu Bresila masih memperhatikan gak bu Di kolom question and answer Kira-kira masih bisa gak bu Dilanjutkan untuk supaya Lebih mencerahkan Sementara Pak Adi sudah terjawab ya Pak Adi ya Semua pertanyaan ya Baik Ibu, Priscila, kami kembalikan lagi, bu. Masih ada waktu sedikit. Nah, mau menyampaikan beberapa jawaban dari yang terpending tadi, bu. Masih ada waktu 5 menit, bu. Oh, terkait uh, alat pelindung diri, ya. Tadi juga di, ada pertanyaan yang disampaikan untuk juga untuk Pak Adi. Bagaimana membersihkan kabin ini menarik juga, ya. Bagaimana membersihkan kabin unit ya, karena itu dipakai bukan hanya satu orang, tapi mungkin berganti shift, berganti operator lagi. Jadi, sebetulnya kita tidak perlu terlalu khawatir ya, karena tadi saya sampaikan bahwa virus itu tidak airborne, tidak ada di udara. Jadi, kalau si operatornya sudah menggunakan masker dan dia sudah mencuci tangan sebelum mengoperasikan unit tersebut, kemudian dia menggunakan masker, seharusnya tidak ada kontaminan di situ, seharusnya ya, tapi... Uh, jadi agak agak repot juga ya kalau setiap kali mau bergantian shift si, uh, si unit ini mesti disemprot by green dan sebagainya itu agak-agak merepotkan juga dan kayaknya sangat high cost banget nanti padi ya. Jadi sepanjang operator sudah menggunakan uh, masker dan mencuci tangan dan sebagainya, saya aku rasa saya rasa sih cukup saja untuk uh, meminimalisir kontaminasi dari si virus ya gitu. Terus ada pertanyaan apakah tenaga medis di lapangan harus menggunakan hazmat. Nah, ini ini jelas enggak ya? Itu karena itu sudah ada peraturan dari BNPB bagaimana sih alat pelindung diri yang yang di untuk masing-masing kategori eh, orang yang dilayani. Jadi kalau untuk ditambang eh, dokter di, di site maupun perawat cukup menggunakan masker, memang masker surgika Masker bedah, kemudian menggunakan saja kalau mau pakai topi oke. Okay. Tetapi yang penting adalah bagaimana si dokter juga menjaga hygiene, personal hygiene. Tetap cuci tangan, tetap tetap menggunakan masker, itu, itu sudah cukup. Gitu. Karena khasmat itu adalah untuk melayani pasien atau mengambil sampel. Sampel dalam hal ini swab. Gitu. Kalau semua harus pakai hasmat itu nanti yang terjadi seperti yang sebelumnya. Jadi, Uh, jadi tidak tidak tidak tidak tepat guna dan yang yang harusnya memakai jadi tidak kebagian itu ya jadi tidak perlu itu ada pertanyaan kemudian tadi ada pertanyaan ruangan-ruangan uh, di tadi di Niva ada ruangan itu sudah dijelaskan Pak Adia itu yang disemprot antiseptik bukannya desinfektan itu desinfektan memang desinfektan itu kan memang bukan untuk manusia ya itu untuk untuk lebih ke benda gitu jadi baik okay, baiklin segalanya itu kan untuk untuk benda makanya dia iritan jadi kalau kena mata perih baunya saja juga cukup menyengat iritan kena kulit kadang-kadang kalau orang sensitif sensitif jadi gatel bahkan baju itu kadang-kadang jadi berbercak ya jadi itu rusak gitu jadi tadi kalau antiseptik sih oke okay aja gitu yang utama sebetulnya si virus kan udah sering diinfokan ya bahwa virus itu luarnya lemak sehingga kalau cuci tangan pakai sabun sabunnya juga dari lemak Uh, apa dengan air mengalir itu seharusnya sih sudah cukup. Mungkin hmm. itu tadi si Pak Adi kayaknya menerangkan sudah menjelaskan lebih lebih medis daripada saya udah cukup bagus sekali. Sudah sangat tetap appreciate juga tuh di Mifa bagus banget Pak. Uh, pendekatannya sangat sangat komprehensif ya, lihat Pak Rahmat ya di Iya betul luar biasa. Bisa jadi contoh bagi yang lain ya, Bu. Betul, betul ya. ya. Lalu, nah, ini Bu, harusnya kami nih keadaan itu yang belajar. Ini Bu, enggak lah, enggak semua. Semua di sini, semua belajar ya. Gitu, mau, mau ada roh, mau mifa, semuanya belajar. Ada yang bagus, pasti kita contohlah semuanya, <tuh, <tuh, iya. Jadi, tadi pertanyaan cabin fever ya cabin fever itu sih semua orang juga mengalami ya walaupun kita yang di rumah sekarang juga rasanya nggak betah pengen jalan-jalan pengen nge-mall ya kalau saya sih gitu <laughs> uh, semuanya merasa terganggu semuanya merasa udah nggak nyaman udah dua bulan yang dikurung gitu ya semua pengen cepet-cepet uh, berakhir jadi merasa nggak enak tapi kalau di kegiatan yang kita lakukan tetap sama ya artinya selain ada tadi ya di aman tuh ada tetap ada senam tetap ada diskusi kelompok tetap itu mungkin sedikit mengurangi dari cabin fever itu ya jadi artinya berbagilah gitu ya sama-sama susah nih nggak nggak sendiri nggak sendirian mudik jadi sama-sama merasa sependeritaan lah gitu jadi itu mungkin mengurangi si cabin fever itu gitu ya jadi olahraganya tetap tadi kan disampaikan Pak padi juga tetap berolahraga tetap sholat tapi mungkin jaraknya dijauh-jauhin gitu ya jadi ya Uh, mudah-mudahan itu mengurangi, walaupun tadi Pak Adi juga udah sempat bilang, nggak, nggak bisa deh kayaknya sama sekali hilang gitu ya. <laughs> Seperti kasusnya Pak Agung tadi, yang pertanyaan pertama tadi, itu termasuk uh, Kevin fever enggak ya, itu, itu juga, ya tadinya ada perubahan pola tidur yang tadinya karena merasa keluar, pulang, terus capek tidur gitu. Ini nih sebenarnya di rumah juga kerja ya dan gangguannya juga mungkin lebih banyak ya sebenarnya kalau di rumah ya. Distraknya lebih banyak. Tapi nggak merasa capek gitu karena nggak ada mobilisasi pulang-perginya itu ada yang hilang. Jadi enggak merasa merasa kita kalau di rumah rasanya tetap nyaman aja gitu ya, tetapnya. Enggak secapek kalau kita keluar kan. Mungkin juga kalau di luar <tuk> kalau yang di Jakarta ya ya capekin perjalanan juga kan akhirnya ya jadi uh, ya tidur gitu. Jadi <tuk> segar. <tuk> <tuk> Yeah. <laughs>